Alhamdulillahi Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Karena memang dia yang pantas dipuji Wassalatu wassalamu ala rasulillah Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk rasulullah Alaihi salatu wassalam Ahri ukti rahimakallah Terkadang kita butuh duduk sendirian Untuk merenungkan kehidupan ini Tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalal Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan Coba kau hitung Satu, dua, tiga Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah senin kamis. Dalam setahun berapa kali kau puasa senin kamis? Dalam dua tahun tiga tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairul amali aduamuhu wa inqalla." Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan, Walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa? Mini habit mungkin. Tapi kok, kok jaga tuh? Bilal bin Robah terdengar trompahnya di surga. apakah karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, Arja amalin, amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, aku, nggak tahu tapi aku nih tidak pernah, tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan. Itu yang didawamkan oleh Tila Kita sering dengar kalimat dawamkan-dawam Itu artinya kita berkesinambungan Karena itu akan, akan mengantarkan kita Amalan yang selalu kita jaga Walaupun sedikit Zikir Ketika seorang sahabat datang Dia mengadu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Tentang banyaknya syariat tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan. Yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasulullah SAW? Kau jaga tuh, Lidahmu untuk selalu basah dengan dikru. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada delapan. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali. Yang mungkin dia baca Quran, ia sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca lagi bukan yang zikir hanya tatkala susah tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walau sedikit kau pilih kau pilih kau lihat kemampuanmu di mana lalu kau berjalan istiqamah qul semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga barakallahu fi. assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh